Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya tetap sehat, tetap baik, dan tetap sukses selalu Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Di kesempatan video kali ini <tuh> Saya akan berbagi tips dan trik ya teman-teman di YouTube ini bagi teman-teman yang subscribernya masih belum seribu ataupun yang sudah seribu ini bisa cukup membantu ya ini uh, situs ini bisa meningkatkan jumlah subscriber kita secara gratis Walaupun ya nambah Dikit-dikit lah Buat tambah ya teman-teman Langsung saja teman-teman ya Teman-teman <tuh> buka Penelusuran google Atau penelusuran yang lainnya Terus ini Ketik viral Tuk Seperti ini teman-teman Nah situsnya yang ini Paling atas sendiri <tuh> Viral tuk Urg, langsung teman-teman pilih. Nah, ini halaman situsnya, websitenya seperti ini. <tuh> ini sebenarnya teman-teman bisa pesan ini ya, bisa. Ini ada menunya, nah ini ada paket-paketnya paket view, paket subscribe, paket jam tayang contohnya bila paket view Nah, ini standar 199.000 itu 2.000. Nah, ini ada perkiraan oh dia walaupun kita beli view tapi itu teman-teman dapat subscriber 10 juga perkiraan like juga dapat 10-100 10 berkiraan 10 sale ini proses 1-5 hari bila teman-teman pesan tinggal order ini ini ada paket yang kedua nah ini 495 ada banyak paketnya ada yang paket 10.000 view banyak tinggal teman-teman pilih nih sampai yang paling besar ini ada paket 100.000 view teman teman ini ada viewnya terus ini paket subscribernya <tuh> 14.20 setiap hari harganya 590 ini 29 sampai 40 ini satu sebenarnya dan ini paket jam tayangnya bagi teman-teman yang belum di monet ya khususnya nah ini 50 jam tayang 500 lumayan ya teman-teman harganya nih <tuh> ini bisa teman-teman pilih nah di sini, teman-teman, ternyata di sini, selain dia mau di viral, top ini selain menawarkan yang berbayar tadi, ternyata di situs ini ada kita dikasih yang gratis. Teman-teman, letaknya ada di sini, teman-teman, di bawah. Nah, ini subscriber gratis untuk anda dapatkan subscriber baru setiap harinya melalui jalan gratis kawira nah, ini kita dikasih ini teman-teman yang mungkin uh, untuk promonya lah promo di piratuknya ini ya kita coba aja kita klik <tuh> ini yang pesan-pesan nah ini Dapatkan 5-10 subscriber setiap hari selama satu minggu gratis ya. seperti ini teman-teman Nah, caranya ini dikasih tahu Cukup subscribe dan follow Instagram di bawah cukup sekali saja Berikutnya, klik tombol complete Jika data yang Anda masukkan valid Maka secara otomatis setiap harinya Anda akan mendapatkan subscriber baru jadi, teman-teman, ini <tongan> tinggal mengikuti eh, instruksi seperti ini ya. Instruksinya ini ya. Nah, ini link channelnya. Link channel teman-teman dimasukkan. Karena tadi saya sudah mencoba, mungkin saya sudah tidak bisa. Teman-teman, ya, ini satu kali, satu channel itu hanya diberi kesempatan sekali. Nah ini nanti teman-teman subscribe ini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan ini yang ter terakhir Follow instagramnya ini Nah setelah semuanya teman-teman subscribe lah, itu nanti kalau bisa teman-teman itu nanti kan langsung diarahkan ke halaman channelnya ya teman-teman itu nanti teman-teman bisa buka videonya dulu terus ditonton ya minimal satu atau sampai dua menit teman-teman ya, biar tidak sepam itu terus baru teman-teman itu subscribe ataupun ditambahin komen juga gak apa-apa setelah sudah lalu lanjutkan Yang kedua ini secara otomatis kita ditujukan Ke halaman channel yang juga hmm, Ya bisa dibilang sinilah inilah uh, Anggota ini Situs viral gratis ini teman-teman ya Kayak saya itu salah satunya Nah kalau semuanya Dan ini sebelumnya Teman-teman harus login dulu ya instagramnya kalau teman-teman belum punya bisa buat akunnya itu mudah cukup daftar dengan email ataupun dengan nomor dengan nomor hp nah kalau semuanya sudah tinggal yang terakhir di komplit ini nanti Nih, ini jangan sampai salah teman-teman linknya ini setelah linknya ditulis ini langsung dikirim teman-teman ya linknya ditulis terus dikirim dikirim dulu setelah itu lang setelah dikirim lalu teman-teman subscribe di channel-channel di bawah ini sampai 6 terus eh sampai tujuh lalu follow Instagramnya setelah itu semua sudah selesai baru dikomplet nah nanti ada uh, <tuh> laporannya bahwa itu sedang diproses teman-teman. Nanti ditunggu saja. Nanti setiap harinya subscriber teman-teman akan bertambah. Ya mungkin nggak seperti apa ya teman-teman. Tapi ya cukup membantu ya <tuh> untuk nambah-nambah subscriber teman-teman yang sekarang ini masih dalam masa monetisasi. <tuh> ini, dapatkan 5-10 kira-kira ya, perkiraan 5-10 di setiap hari yang masuk teman-teman kurang lebih seperti itu <tuh> ya seperti itu teman-teman ya informasi cara mendapatkan subscriber gratis setiap hari Semoga bisa bermanfaat teman-teman Saya doakan juga bagi teman-teman yang sekarang ini masih dalam rangka dimonetisasi Semoga cepat dimonet Dan yang sudah monet semoga penghasilannya bertambah banyak dan konsisten dan bertambah besar <tuh> Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Ataupun yang selalu mengikuti Serba Serbi channel ini <tuh> Sampai jumpa Di video saya yang selanjutnya Salam dari saya Serba Serbi channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh